mendewakan ini selamat itu selamat itu Semacam era fasana saya asa kami ademin sisi-sisi kan itu just sisi-sisi Pelanggan yang terhormat kami untuk memberikan kepada tuan kepada ibu ibu dengan dan yang Adalah tiba di stasiun Purwokerto, jadi rumah akan turun di stasiun Purwokerto. Ada di pintu-pintu beretakan akan buka Kelakannya waktu tidak bersandar di pintu sebelah kanan dan pintu sebelah kiri Ada di pintu kanan kiri ini buka Hai, hai, ada terima dan hai, Tidak ada penumpang yang I ada ketika yang akan praktik dan pasti tidak bersandar di pintu sebelah anak. Oh, ya? ya, tapi kalau teman-teman yang tahu bisa Terus ya akan diberangkatkan ada di pintu sebelah kanan itu Ada di pintu sebelah kanan itu Yang baik dari stasiun lagi sedikit orang saja satu gulet kereta nomor 1 ini Dirinya stasiun channel. Itu gak boleh, jadi setiap minggu boleh deh. Setiap minggu, juga. luar atau terima kasih Saat lagi kereta tiba di stasiun Saya kaki, saya siapkan Masukkan, langsung langsung Hada di pintu sebelah kanan dibuka. buka Pelanggan di Ibu tidak bersandar di pintu-pintu sebelah kanan Hada pintu sebelah kanan dibuka. Di stasiun Cepel dan di komunitas di ada di menjadi nya stasiun di pada Terima kasih. ada publikasi di Untuk tidak bersandar di pintu sebelah kanan dan pintu sebelah kiri ada di pintu sebelah kanan dan kiri kanan beroperasi diberangkatkan ada di pintu-pintu kereta ditutup. selamat menikmati Thank <laughs> you. Selamat Ada di pintu sebelah kanan di Bogor. Belakang untuk tidak tersanda di pintu sebelah kanan. Selamat datang adalah dalam... prioritas. Lanjut barang persiapan di berangkatnya ada di pintu itu, 7B. stasiun menuju ke terminal Lagi, karena tiba di stasiun, berapa Bagi pengguna saya yang betul di stasiun, Mempersiapkan diri. satu itu, ini Bagi saya untuk tidak bertanda di pintu sebelah kanan. Adanya ketika anda melangkah. Perhatikan jalan anda dalam prioritas. Stasiun berapa? Selamat <tuk> Ya, sepertinya saya turunnya diperapetan aja dan juga saya maju ke depan b jalur 1 sinyal 295 di jendel berangkat dari jalur 1 stasiun berangkatan Saya take out di stasiun Bendungan dan lanjut takin lagi. Orang nanti saya balik lagi ke Solo, tapi pakai KRL yang terakhir. yang KRL hmm, tambahan saat juga Lata. sudah keluar dan saya melihat stasiun Bramana ini KAI Bramana ini videonya saya setelahkan di sini dulu terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta nantikan video saya yang selanjutnya mantap stasiun Bramana